Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat lesti lovers, beloveders, dan yang selalu lovers dimanapun kalian berada. Selamat sore, selamat berjumpa dan bergabung kembali di channel kesayangan kalian, Diva TV yang akan selalu mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar.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 Baiklah sahabat, selalu Leslar, dimanapun kalian berada untuk menemani santai sore kalian saat ini bagaimana akan memberikan informasi menarik dan kabar terbaru seputar idola kita Ke kabar pertama bersama sahabat yang sebuah cuplikan nih, mau spesial Nanti para jam 6 bakal disuguhkan vitamin bahagia di channel YouTube-nya Leslar Entertainment ini cuplikan buat vlog terbaru Leslar ya. Ini mengandung tisu nih, persahabat. Wow, mengandung bawang, maksudnya masya Allah. Tentunya kebahagiaan yang kita dapatkan, ternyata persahabat. apabila dari pagi menyiapkan surprise nih untuk baby L. Alhamdulillah sudah dua bulan. Masya Allah banget. Mudah-mudahan baby L menjadi anak yang pintar, anak soleh dan membanggakan kedua. Orang 2 Amin Alamin. Kita juga bersama di postingan ini Bayang sekali tanggapan komentar yang diberikan Salah satunya Dari akun Fitri Suryanto Mengatakan Nangis lagi rasanya pengen ngajarin timnya membaca Tapi apapun itu Yang penting bisa melihat mereka Satu frame banget yang siapkan di sekalian Untuk menyaksikan vlog yang sangat luar biasa Ini surprise Dari Papa Bilar untuk BBL dan Buda Lesti Keciora Berikutnya persahabat kita lihat juga Kita mampir ke fashionnya Buda Lesti dulu persahabat yang perhatikan Outfit yang dipakai Buda Lesti Saat berkunjung ke rumah Atta dan Aurel Ini bukan main harganya persahabat ya Untuk atasan merek si Ini dibantu seharga Rp 396.000 Tentu kita dibuat salvuk dengan Rok yang dipakai oleh Bunda Lesti di ini dibangun seharga dua puluh juta seratus rupiah. Wow, rok saja harganya 22 juta. Masya Allah, mudah berkah, barokah, dan selalu diberikan kelancaran. Untuk idola kesayangan kita dan pasti persahabat kita dibuat melongo kembali dengan harga tas yang dipakai oleh bunda lesti ini masih momen ketika berkunjung ke rumah Ata Aurel harga tas Hermès pak sahabat ya jangan tentunya kalian melongo melihat ini karena ini harganya sangat luar biasa selangit Dibanderol seharga Rp 466.000.000 Rp 66.250.000 wow Harga dari tasnya Bunda Lesti hampir setengah M per ya tuh 466 juta rupiah Masya Allah banget ya Ini tentunya kita kaget pastinya melihat harga dari tas Bunda Lesti Mudah-mudahan selalu berikan kelancaran terus untuk rezeki idola kita Amin, ya Robbal Alamin dan kita lihat juga persahabat keunggahan berikutnya Ada ungan spesial terbaru juga dari Leslar Metaverse Alhamdulillah persahabat ya Untuk followers Leslar Metaverse sudah di angka 41 ribu Masya Allah terima kasih nih untuk 41 k followers Leslar Metaverse tuh Disimak juga di kalimat caption yang dituliskan Hai hey Leslarian, kami dari tim Leslar Metaverse mengucapkan terima kasih atas support dan masukan yang diberikan para Leslarian untuk kemajuan perkembangan proyek Leslar Metaverse ini. Saat ini, followers Leslar Metaverse sudah mencapai angka 41k. Semoga kedepannya kita bisa sama-sama memajukan proyek Leslar Metaverse ini menuju global. Gaskan persahabat ya, yuk kompak terus! mendukung apapun yang dilakukan oleh Bunda Lesti dan Bapak Rizky bilang. Dan berikutnya persahabat kita lihat juga, ada sebuah ungkapan spesial kalimat yang diunggah oleh aku Leslar Sajak. Perhatikan persahabat di kalimat ini, biarlah orang lain melihat dengan mata keburukan, tapi Allah tidak pernah memilah dan memilih untuk membalas kebaikan. Leslar Lovers mungkin bagi sebagian orang, Hanyalah sebuah komunitas pecinta artis Biarkan apapun dan bagaimanapun asumsi dan opininya Solid terus, yo gengs Tuh bersahabat dia ya, Dan disemak juga kalimat cancel yang dituliskan Inilah beberapa kegiatan L2W Mereka orang-orang hebat Mereka turun tangan ke lapangan Kenapa mereka? Karena Leslar saja belum pernah ikut langsung turun ke lapangan hanya sebagian tim Hore yang ikut bangga dengan perjuangan tim L2W perlu dipahami oleh teman-teman semuanya bahwa menjadi admin, menjadi penyelenggara donasi, penyelenggara bantuan, kemanusiaan itu sangat tidak mudah. Tapi semuanya terbayar saat senyum tersimpul dari orang-orang yang terbantu dan tertolong. Tuh bersahabat ya, mudah-mudahan fans base yang luar biasa ini selalu diberikan kesehatan. Kebahagiaan kemudahan apapun yang dilakukan Amin Dan ini adalah contoh-contoh Dari program L2W Persahabat yang berhasil Membuat kita tentunya tersenyum Bahagia Dan Alhamdulillahnya Tentu penghargaan-penghargaan Telah didapat oleh L2W Alhamdulillah Masya Allah ini ada Program bantu renovasi masjid Ini kita ikut bangga banget ya Alhamdulillah kita bersyukur menjadi bagian dari Leslaw Lovers Mudah-mudahan tetap kompak Dan tetap selalu solid mendukung yang terbaik Buat idola kesengan kita Dan kita masih menunggu kejutan lain persahabat Jangan kemana-mana tetap stay tune dan pantengin channel ini Terus biar kalian tidak ketinggalan Informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat Seputar Leslaw tentunya Ini di dulu informasi di sore hari ini Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bagi mengucapkan terima kasih